Halo teman-teman, kembali lagi di channel youtube Taman Bermain anak Hari ini kita akan bermain mobil-mobilan Sebelum itu, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya teman-teman Untuk membantu mengembangkan channel youtube ini Baiklah, let's go, mari kita mulai Lihat teman-teman, mainan yang banyak di sini telah hilang. Waduh. Sepertinya kita harus mencari mainan ini kan, teman-teman, dan kita akan mengumpulkannya kembali. Baiklah. Bantu kami, teman-teman, untuk dapat mencari mainan ini. Oke, Lain kita ambil dulu dan kita ayo mencari kira-kira di mana teman-teman ya? Lihat ya, teman-teman. Di sini teman-teman ada mainan. Lihat mobil-mobilan teman-teman. Ada dua. Yang satu terguling teman-teman. Mobilnya Masih bisa jalan teman-teman Nah, yuk kita taruh dulu. Ada satu lagi, teman-teman. Mobilnya terguling. Eng, eng, eng, eng, eng, eng, eng, eng, eng, eng, baiklah, eng, lagi teman-teman, sudah ada dua teman-teman Kita cari lagi Mana ya kira-kira Lihat -kira. ya, teman-teman Mobil mainan Excavator teman-teman Menolong Akhirnya kita ketemu lagi teman-teman Mobilan ini menemukannya lagi teman-teman. Mobilan SK Factor. Warna oret Kita taruh dulu teman-teman di sini. Ayo kita cari lagi teman-teman. Kita harus mencari semua mainan kita yang hilang. Kira-kira di mana lagi ya? Lihat teman-teman. Di sini rupanya. Sini ada tiga mobil, teman-teman. Yang satu mobil semen, teman-teman. Wah, warna biru hijau. Dan ada mobil eskavator lainnya, teman-teman. Yang satu terguling, sepertinya telah terjadi tabrakan teman-teman. Kita lihat dulu. Kita jajal dulu teman-teman. Apakah mobilnya masih bisa? Wah, ternyata masih bisa teman-teman. Masih bisa dimainkan. Ayo kita taruh dulu di kardus. Ayo kita tolong mobil ini teman-teman. Mobil paket teman-teman. Paket mainan warna putih. eng yuk kita taruh dulu teman-teman. sekapato teman-teman. ayo ayo sini waktunya masuk. eh nyangkut teman-teman tidak. nyangkut dia teman-teman. Angkut di ranting teman-teman Ayo kita angkat rantingnya dulu Iya Taruh dulu teman-teman Lihat sudah banyak teman-teman Lihat di sini dia Mainan baru lagi teman-teman Belum dibuka Wah kita menemukan mainan teman-teman smart truk Masih disegel teman-teman di plastik. Wah. Baiklah, ayo kita masukkan lagi. Eh, lihat teman-teman. Di sini ada satu lagi teman-teman. Sepertinya mobilnya habis mengangkat muatan teman-teman. kita lihat dulu yang kita taruh. Lihat, lihat Masih bagus teman-teman Masih bisa dimainkan Baiklah ayo kita taruh di kartus Lihat teman-teman Niat tadi membawa kawan, mobilan, truk muatan pasir teman-teman. Jeep, Jeep, Jeep, Jeep, Jeep. Masih bisa dimainkan teman-teman terus lagi ternyata mainan kita sudah hampir penuh teman-teman ayo -teman. nah, kita lihat lagi di mana ya wah ini dia teman-teman mobil Pertamina kita telah datang kita telah menemukannya mobil Pertamina eng eng eng teman eng Dilarang rokok, logo Pertamina, truk oli tanker. Wah, mobilnya bagus sekali, teman-teman! Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, teman-teman oke, oke, oke, oke, semua mainan kita di sini Wah mobil dam ter kita rusak teman-teman tidak terlihat ternyata mobil ini rusak kita taruh dulu teman-teman kita harus memperbaikinya ini selesai kita perbaiki Masih rusak. Eh. Wah, dia sehat, teman-teman. Mobilannya jatuh Boleh. Kita coba lagi. Kita coba lagi, teman-teman. Wah. Bagus sekali mobilan kita dan truk. Kita taruh dulu lagi di sini, teman-teman. Kita lihat mainan hewan kita, teman-teman. Jerapah warna putih, gajah, singa, harimau, dan yang ini Cebra teman-teman. Wah, jatuh! Kita sudah menemukan yang teman-teman. Kita harus taruh lagi mainan hewan yang di kardus teman teman untuk kita mainkan oke. Kita taruh dulu teman teman baiklah teman teman mainan kita sudah terkumpul kembali terima kasih teman teman telah membantu mencari semua mainan kita kita bisa bermain lagi teman-teman. Kita bisa bermain lagi. Semua mainan kita yang banyak sudah ketemu teman-teman. Baiklah. Sampai di sini dulu video kita. Jangan lupa like, comment dan subscribe ya teman-teman ya.